Ken wadah Lalu masukkan 200 gram tepung beras atau setara dengan 20 sendok makan seperti ini Per 1 sendok makan ini Aduk sebentar sampai tercampur rata Kemudian masukkan 1 butir telur 550 ml santan 1 sendok teh pasta pandan Setengah sendok teh garam rata dan sampai gula pasirnya larut. Ini adonannya udah benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Tutup adonan dengan plastik wrap atau bisa juga menggunakan kain bersih. Setelah ditutup, adonannya ini didiamkan dulu, Ditunggu sampai mengembang sekitar 60 menit. Setelah 60 menit didiamkan, buka tutup adonan. Bisa dilihat adonannya ini udah mengembang. Aduk kembali adonan supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Aduk sampai busanya hilang. Adonannya ini sudah selesai dan siap untuk dimasak. Siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan martabak. Nyalakan api kompor dengan api kecil. Benar, panas. Kalau cetakannya udah panas, olesi dengan margarin tipis-tipis, lalu tuangkan adonan ke dalam cetakan. Ini dituang sampai cetakannya penuh. Sebelum adonan dituang, jangan lupa adonannya diaduk dulu, ya. Dan tunggu sampai kuenya matang Atau bagian atasnya mengering Nah, ini bagian atasnya sudah mengering Tandanya kue ini sudah matang Angkat kue dari cetakan Lagi sisa adonannya sampai semuanya habis. Setelah selesai, kuenya ini siap untuk dihidangkan. Ini dia kue apem pandan, tanggangnya udah jadi. banget, warnanya bagus bagian samping dan bagian bawah kue ini tidak gosong karena menggunakan dua tunggu untuk bagian dalam kuenya itu seperti ini Berserat. Cantik banget Saat dimakan kue ini rasanya enak Lembut Aja bisa jadi kue seenak ini. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.